unboxing lagi teman-teman ini model pesawat ya ada 133 piece serinya 103131 oke okay, nanti ini juga bisa jadi robot ya karena ini 6 in 1 langsung kita buka dan rakit ya teman-teman selesai juga teman-teman Mari kita ukur dari ekornya ya teman-teman berapa sendi ya Oke ini sekitar 11 cm ya teman-teman dan kita ukur dari sampingnya ya panjangnya sekitar 14 cm ya teman-teman